Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan, apapun yang dilakukan oleh keluarganya Lesti Kejura. Mudah-mudahan lancar dan tentunya sukses ya. Amin. Kemudian juga persahabat, kita lihat berikutnya. Diingatkan untuk warga Konoha, ini langsung dari Papa Bilar. Yang tentunya menyampaikan mengenai warga Konoha yang masih percaya dengan ramalan. Jangan sampai percaya dengan ramalan Karena percaya dengan ramalan itu sama saja dengan musyrik dan syirik persahabat Percaya dengan ramalan, kata Papa Bilar Ini bukan kata Papa Bilar saja Ustaz Dam tentunya Yang paham agama pun tentunya ini menegaskan Yang percaya dengan ramalan itu salah satu dosa yang tidak diampuni Itu sama dengan syirik persahabat Papa menyampaikan juga, lagian kalau ada orang yang bisa ramal atau baca masa depan, itu orang bisa-bisa udah masuk Forbes. Bisa prediksi naik turunnya market saham, forex atau crypto. B. Ed, udah enak-enakan pasti hidupnya. Gak mesti manfaatin nama orang lain untuk sekedar dapat pekerjaan. Ini tegas dari seorang Rizky Bilar. Jawaban yang sangat amat cerdas. Kita pun tentunya bangga dengan Papa Bi, Masya Allah, luar biasa. Sosok idola yang sangat menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Komentar pun begitu banyak aja komentar-komentar positif dukungan untuk Papa Bi. Di antaranya tadi sental putih Bilar disitu mengatakan, Nah bener banget yang dibilang kakak, peramal itu cuma sama ngarang. Kalau beneran bisa lihat masa depan sudah pada kaya semua tuh orang-orangnya, nggak kayak sekarang nyari cuannya pakai pansos kles-lar. Lagian kalau orang beragama nggak akan percaya yang begini, katanya Persada ya. Kalau orang yang beragama nggak akan percaya yang beginian yuk sama-sama sebagai fans kita menjadi fans yang baik menjadi fans yang tentunya positif persahabat ya support, dukung, dan doakan yang terbaik buat Leser Family mudah-mudahan selalu bahagia selalu rukun rumah tangganya dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik berikutnya persahabat kita juga mendapatkan info dari Aus2W logo insan biasa menempati posisi ke-23 untuk video musik terpopuler di Youtube wow ini suatu kebanggaan juga untuk kita semuanya Alhamdulillah lagu insan biasa menempati posisi ke-23 untuk video musik terpopuler di YouTube insan biasa memang selalu menjadi lagu andalan insan biasa selalu menjadi lagu yang fenomenal bismillah persahabatnya tetap semangat streaming Yuk sama-sama kita support untuk karya Lesti dan semoga secepatnya bisa rilis kembali untuk single terbaru. Karena dikabarkan Leslar, Lesti dan Bilar akan mengeluarkan kembali single barunya. Bismillah saja, mudah-mudahan secepatnya rilis. Dan Bismillah mudah-mudahan kembali booming dan trending untuk single-single terbarunya Lesti dan Rizky Bilar. Amin. Berikutnya kita lihat juga persahabat di postingannya Bibi Indi. Baru saja bibi ini mengunggah momen spesial lebaran di Cianjur, keluarga besarnya Lesti. Ini saat ketika tentunya Leslar main TikTok nih, persahabat. Ya, aduh, keseruan yang sangat amat membuat kita pastinya selalu bahagia melihat kebersamaan dari keluarga Leslar. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, persahabat. Mudah-mudahan makin kompak untuk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 kita mendapatkan informasi Ini sampai tanggal 8 Mei 2023, ini langsung dari SCTV, mudah-mudahan persahabat Idola kesayangan Bisa memborong piala penghargaan Karena Bunda Lesti, insya Allah persahabat Dia akan hadir, akan Tampil di SCTV, di ajang SCTV Music World 2023 Bersama Ayu Ting Ting dan Happy Asmara persahabat ya. Mudah-mudahan penampilan Bunda Lesti kejora tentunya menjadi penampilan yang membanggakan buat kita dan semoga sukses semoga sehat terus untuk Bunda Lasti karena warga Konoha sudah selalu menantikan penampilan idola kesayangan kita di layar kaca mudah-mudahan persahabat ada kabar baik kejutan buat kita semuanya dari Bunda Lasti kejuaraan yang akan hadir di SCTV Music World 2023 tepatnya bulan depan persahabat ya bulan lima bulan Mei, mudah-mudahan idola kesehatan kita selalu diberikan kesehatan informasi mengenai anjung SCTV Music World 2023 ini info langsung dari L2W yang di kembali oleh Les Larkin dari pasal 1 untuk voting lewat via Instagram persahabat di kategori penyanyi dangdut Bunda Lasik Kecura mendapat voting 837.351 dan untuk kategori video klip Udah les, mendapat voting dua ratus votes, dan lagu dangdut Bunda les mendapatkan lima ratus votes. Namun, kita persahabatan ya, dibikin songkok juga dengan tentunya perolehan like yang tentunya menurun. persahabatnya kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh Lester Kendari.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 Dan pastinya juga kita masih menunggu kabar terbaru lainnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube divotip yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Lesti dan Rizky Billar. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Divotip yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar, bang bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.